Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi atau mungkin tips mungkin ya, bagaimana cara merekam game biar nggak ngelek gitu. Jadi misalnya kalian bermain game gitu, tapi kalian juga sambil direkam menggunakan OBS dan biasanya kalau kalian merekam game gitu merekam game dan sambil uh, main juga, itu biasanya nanti bakal ngedrop dan patah-patah gitu dan itu mungkin bakal mengurangi kualitas yang kalian pengen. Misalnya kalian uh, profesional mungkin, profesional uh, youtuber atau mungkin full time youtuber dan ya itu menurut saya itu bakal kurang bagus aja sih untuk hasilnya gitu dan mungkin kalau kalian menggunakan uh, CPU uh, yang lumayan bagus gitu dan biasanya untuk sekarang ya untuk sekarang mungkin kalau kalian baru beli PC yang mungkin pakai 1660 atau mungkin 2060 itu seharusnya udah bagus gitu untuk uh, merekam gitu jadi uh, saya saranin sih menggunakan VGA yang lumayan bagus gitu dan di sini untuk merekamnya nggak saya saranin menggunakan CPU karena Uh, untuk encoder gitu ya lebih bagus menurut saya uh, CPU terutama Nvidia. Jadi mungkin kalau kalian pakai uh, VGA AMD mohon maaf gitu ya nggak bisa gitu. Jadi uh, setahu saya nggak bisa untuk uh, encoder lebih bagus Nvidia gitu dan kayaknya sih untuk di Indonesia lebih rame menggunakan Nvidia ya untuk CPU baru AMD karena AMD lebih murah gitu. Nah jadi untuk cara uh, Mengatasinya kalian bisa ke settings gitu ya dan kalian bisa uh, ke output gitu dan setelah di output ini kalian bisa ke tab recording dan di sini untuk encodernya pastiin kalian menggunakan Nvidia NVENC gitu atau mungkin Nvidia encoder jadi Nvidia itu punya uh, encoder bawaan gitu dari GPU nya setahu saya dari seri 20 mungkin uh, 2060, delapan 2080, dan mungkin kalau seri 30 lebih bagus lagi gitu. Nah, walaupun di sini saya menggunakan uh, seri yang jadul gitu ya, yang seri 960, tapi di sini saya masih bisa uh, mengencode menggunakan uh, Nvidia Encoder kayak gitu, atau mungkin uh, pakai GPU saya gitu. Dan ya memang sih, walaupun uh, prosesor saya menggunakan i7-6700 gitu, tapi masih lebih kenceng kalau saya misalnya pakai uh, VGA gitu. Untuk encoder-nya gitu. Nah tapi masalahnya saat kalian misalnya pilih ke encoder-nya gitu. Kalian pastiin juga uh, untuk menggunakan bitrate-nya uh, 5000-an lah gitu. Atau mungkin 10.000 kalau kalian misalnya PC kalian bagus gitu. Walaupun ya untuk saya sih 5000 udah bagus dan ya mungkin di atas 10.000 udah uh, encoding overload. Jadi nggak bisa gitu untuk saya. Nah tapi masalahnya kalau kalian menggunakan uh, NVN uh, atau mungkin Nvidia Encoder H264 kalian nanti bakal uh, menemukan hasil videonya tuh yang ngeblank, contohnya kayak gini nih, yang kayak gini walaupun saya menggunakan MP4, atau mungkin MOV, atau mungkin FLV untuk uh, op opsi, atau mungkin formatnya gitu. Dan uh, kalau misalnya kayak gitu, kalian cukup uh, ke tab advance, dan tinggal kalian ganti aja untuk color formatnya. Untuk saya, dari I444, atau mungkin I444, uh, uh, saya ganti ke NV12, atau mungkin ke i420 atau mungkin RGB itu masalahnya tuh jadi uh, kefix gitu walaupun ya nggak selalu gitu walaupun nggak selalu ya mungkin kalian bisa coba satu-satu kalian coba satu-satu sampai uh, ada mini thumbnailnya gitu saya nyebutnya mini thumbnail jadi kalau ada mini thumbnailnya kayak gini ini bisa uh, dibuka gitu untuk hasilnya gitu ya dan ya yeah, kayaknya cukup gitu doang sih untuk uh, tipsnya mungkin jadi mungkin kalau kalian misalnya bermain game yang uh, menggunakan CPU gitu misalnya contohnya emulator dan kalian merekam juga untuk uh, OBS-nya gitu menggunakan CPU bukan menggunakan GPU itu nanti bakal patah-patah uh, banget gitu terasa banget parah gitu dan mungkin di sini juga kalian bisa ganti untuk uh, proses priority-nya kalau mungkin bisa ganti ke idle mungkin kalau kalian mau uh, walaupun saya juga belum coba sih untuk uh, untuk dampaknya walaupun idle ini kayaknya nggak terlalu berasa kalau di emulator mungkin karena emulator uh, bener-bener CPU demanding banget gitu jadi walaupun di Idol ini masih tetap apa-apa uh, mungkin saya coba ya untuk nanti untuk yang Hai apakah hasilnya bagus atau enggak gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk uh, mungkin videonya apakah mungkin tutorial atau mungkin hanya sebagai tips doang intinya kalian cukup ganti aja ke Nvidia nfang atau mungkin uh, Nvidia Encoder dan mungkin saya yakin sih uh, kebanyakan uh, yang di Indonesia ya sekarang untuk yang uh, pada baru build PC gitu biasanya pakai 1650 atau mungkin 1660 atau ya pokoknya lebih bagus lah dari GPU yang saya dan kayaknya sih bakal bisa gitu untuk pakai Nvidia Encoder dan saya saranin aja sih pakai Nvidia Encoder daripada menggunakan CPU kalau mungkin kalian misalnya VGA-nya misalnya 1660 tapi untuk CPU-nya misalnya Ryzen 3 2200 gitu uh, takutnya jadi patah-patah dan hasilnya kurang bagus gitu dan ya kalian bisa ganti ke GPU-nya jadi dibebaninnya ke GPU-nya gitu daripada ke prosesornya gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next watching bye bye